Suara patah tulang terdengar di tanah batu yang berantakan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda. Ketika semua orang berbalik untuk melihat ke tengah tanah. Di area tengah tanah batu yang berantakan, ada dua sosok. Satu di udara dan satu di bawah, yang baru saja melewati pukulan. Tubuh Songzhen melayang-layang di udara saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Namun, dia dengan tegas dihentikan oleh tangan lindung. Suara retak tulang muncul dari tempat ini. Tulang siapa yang patah? Pikiran ini terlintas di benak semua orang. Mereka semua tahu bahwa pemenang mungkin akan segera muncul. Karena itu, tak satu pun dari mereka yang berani mengedipkan mata. Ha, di tengah kesunyian, sosok elegan lindung tiba-tiba berubah. Tepat, senyum dingin yang dingin perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir dalam senyumnya. Setelah dia tersenyum, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Telapak tangannya seperti cakar elang saat ia menggenggam erat pergelangan tangan Song Zeng. Mengikuti yang, dengan sentakan lengannya, kekuatan besar segera mencabut Song Zeng dengan paksa. Setelah berputar-putar di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan kejam ke batu besar di depan mata kerumunan yang bingung. Ledakan, gema yang dalam dan jantung berdebar yang dihasilkan ketika tubuhnya menghantam batu besar itu, terdengar di seluruh arena. Segera, batu besar itu meledak berkeping-keping, sementara kerikil terbang kemana-mana. Berdengung, ci, tumbukan yang menakutkan itu tanpa henti mengalir ke tubuh Song Zeng. Seketika, dia merasa seolah-olah semua organ dalam tubuhnya telah bergeser karena dampak itu, saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Ledakan, namun, Tepat saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di depannya. Tampaknya ada dingin dari kedalaman yang tak terduga yang keluar dari matanya. Swoosh, mempertahankan cengkeramannya yang erat di pergelangan tangan Song Zen. Lindong mengerutkan bibirnya sebelum ia menyeret Song Zen dan lari. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkannya ke batu-batu besar di dekatnya. Bang, bang, bang, di arena. Batu-batu besar terus meledak. Lindung terus mencengkeram Song Zhen dan menggunakan tubuhnya seperti kelelawar. Dengan cara yang sangat mendominasi. Dia melemparkan Song Zhen ke batu-batu besar itu. TSS. Semua orang di tanah batu yang berantakan tampaknya melambat. Saat mereka menatap Song Zhen yang tak berdaya. Mereka semua tanpa sadar menghembuskan udara dingin saat shock meresap ke mata mereka. Mereka semua hanya tidak bisa percaya bahwa individu tingkat atas yang berasal dari salah satu dari sepuluh kerajaan super besar dan telah memperoleh warisan. Taozong, benar-benar akan kalah dari lindung dengan cara yang begitu menghancurkan. Teguk tenggorokan King Feng berguling, sementara dia menelan seteguk air liur melirik ke tangan lindung yang berlumuran darah. Dia berbalik untuk menemukan Song Zhen yang lemah hanya untuk menemukan lindung yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba. Tanpa alasan tertentu. Rasa dingin muncul di sekujur tubuhnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Song Zen benar-benar kehilangan. Ying dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Zen. Dia tidak tahu mengapa Song Zen tiba-tiba kehilangan semua cara perlawanan. Jelas. Ini pasti salah satu taktik khas Lindong. Lebih jauh lagi. Bahkan dia merasa takut dengan taktik ini. Begitu pertempuran ini berakhir, Sue Ying dan yang lainnya semua kaget saat mereka menatap adegan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Song Zhen akan benar-benar dikalahkan. Selain itu, ia kalah begitu menghancurkan bagi anggota panggung For Yuan Nirvana dari kekaisaran peringkat rendah. Apakah orang itu begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Sue Ying dan yang lainnya melihat bagaimana lindung dengan santai menyalahgunakan tubuh Song Zhen seperti senjata. Kemarahan dan kekerasannya yang luar biasa menyebabkan hati mereka bergetar. Kakak laki-laki, Song Ke dan Song Ba juga terpana dengan adegan ini. Namun, mereka segera pulih kembali. Segera, amarah melonjak ke mata mereka. Sebelum sosok mereka melintas ketika mereka berusaha menyelamatkannya. Aku sudah cukup lama bermain denganmu. Kira sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tepat ketika Songke hendak bergerak, sosok seperti hantu muncul secara misterius di depannya. Ketika dia melihat wajah cantik yang tersenyum itu, murid Songke langsung menyusut. Swash! Little Martin mencondongkan tubuh ke depan sebelum dia langsung menutup celah di antara dia dan tubuh Songke. Setelah itu, telapak tangan yang dipenuhi dengan cahaya ungu gelap samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan sapuan keras, itu merobek langit. Sebelum Songke sempat bereaksi, telapak tangan dingin itu sudah membanting telapak tangannya. Basci, tubuh Songke dipadatkan. Detik berikutnya, tubuhnya langsung terbang keluar saat dia muntah darah. Akhirnya, dia mendarat dengan mengerikan di tanah dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Saudara kedua, Song ba, yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan, segera berseru kaget ketika dia melihat pemandangan ini. Transformasi ilahi, cakar iblis langit. Namun, sebelum Song ba bisa menyelesaikan kalimatnya, geraman harimau yang dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam terdengar dari belakangnya. Setelah itu, gelombang kejut yang menakutkan menyapu keluar dari belakang dan merangkumnya. Ketika dia merasakan gelombang kejut buas itu, ekspresi songba berubah drastis. Saat dia dengan cepat berbalik, cahaya keemasan yang gemerlap dengan cepat diaglomerasi. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Dentang, setelah perisai emas itu muncul, cakar harimau besar dan hitam dengan cepat tiba. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa niat membunuh biadab karena langsung menghantam perisai itu. Dentang, setelah perisai emas itu muncul, cakar harimau besar dan hitam dengan cepat tiba. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa niat membunuh biadab karena langsung menghantam perisai itu. Dentang, gempa susulan yang mengerikan menyapu ketika cahaya hitam mengamuk di langit. Namun, yang membingungkan songba, retakan mulai dengan cepat muncul pada perisai emas itu. Ketika retakan itu tumbuh dengan cepat, hanya dalam hitungan detik. Mereka telah mencapai batasnya. Akhirnya, perisai emas itu meledak dengan keras. Dong, seketika perisai itu meledak, Song ba, yang berdiri di belakangnya, telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu bergerak maju, dengan satu gesekan, seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar ke tanah. Saat tanah runtuh, sebuah parit raksasa muncul. Sementara itu, Somba langsung dimakamkan di parit yang dalam. Ledakan, sosok berotot yang tampak seperti iblis mendarat di samping parit. Flame kecil, yang sedikit terluka, menghapus noda darah di wajahnya. Dengan kilatan tajam di matanya, lengannya terentang sebelum dia langsung mengeluarkan somba yang tidak sadar. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Hanya dalam hitungan detik. Dua dari tiga iblis Song telah langsung dikalahkan. Salah, mungkin ketiganya telah dikalahkan. Segera, semua perhatian mereka bergeser. Debu memenuhi arena. Sementara semua batu besar di dekatnya telah hancur berantakan oleh Lindong. Tentu saja, senjata yang dia gunakan adalah tubuh fisik Song Zen. Di tengah debu, sosok perlahan muncul. Namun, langkah kakinya yang lembut menyebabkan jantung beberapa orang bergetar. Pria itu akhirnya muncul dari debu dan sosok elegan itu secara alami milik Lindong. Saat ini, ada senyum lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sedikit bengkok saat dia perlahan berjalan keluar. Dimanapun ia berjalan, jejak darah akan mengikuti dan itu sangat menarik. Setelah dia muncul dari debu, Lindong mengayunkan lengannya sebelum dia langsung membuang sosok berlumuran darah itu. Seperti sepotong sampah. Dong, suara yang dalam dari pria yang mendarat di arena sepertinya langsung mengenai hati semua orang dan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Apakah itu benar-benar bos dari tiga iblis Song, Song Zen, di tanah batu yang berantakan. Semua orang menatap sosok berdarah itu. Sebelum mereka berbalik untuk melihat senyum di wajah Lindong. Segera. Sensasi dingin muncul di hati mereka. Orang itu terlalu kejam dan dia benar-benar memukuli praktisi panggung lima yuan nirvana sampai keadaan yang mengerikan. Masih siap untuk berkelahi, Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap Sui Ying dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sebelum dia tertawa dan bertanya. Senyum Lindong cukup menyenangkan. Namun, bagi Sui Ying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi. Perlawanan di hati mereka telah benar-benar hancur instan lindung membuang sosok berdarah itu. Jika kamu tidak akan bertarung, serahkan segel nirvana kamu. Kalau begitu, menyahlah. Ekspresi Sui Ying dan yang lainnya sedang berubah. Namun, akhirnya mata mereka redup. Mereka semua mengerti bahwa kali ini, mereka telah kehilangan sepenuhnya. Kelompok lindung menang, di atas batu besar. Lanying menghela nafas lega. Sementara itu, kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam dengan lembut. The Trisong Devil setelah benar-benar kehilangan. Trio Lindong pasti akan naik di peringkat emas Nirvana dan menjadi individu yang paling mempesona di medan perang kuno. Lanying mengangkat kepalanya saat dia menatap gunung seratus kerajaan, yang membentang ke awan. Kemungkinan bahkan sekte-sekte super itu, yang sangat mengamati pertarungan ini.